Selamat malam pemanat, mohon izin melaporkan pada hari ini Senin tanggal 9 Agustus 2021 pukul 19.30 Akibat curah hujan yang cukup tinggi, mengakibatkan jembatan muhara terputus dan arus air cukup tinggi sehingga jembatan tidak bisa dilalui oleh roda 2 maupun roda 4. Kami bersama masyarakat sedang berkumpul di sekitar jembatan dan untuk sementara tidak ada korban jiwa. Demikian, komandan saya, Kaposek Lembak Kedong, melaporkan dari jembatan Muhara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.